Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Allah jaga putra putri kita Ya tugasnya bapak nih Ya pak, tugasnya bapak Lihatin orang yang ada di rumah kita Bukan sekedar seorang suami itu hanya mencari nafkah Tapi memperhatikan bagaimana dia bergaul Dengan siapa dia berkawan dan ketiga duduknya sama siapa dia berkumpul itu harus dicari tahu yang baik yang laki-laki maupun yang perempuan tugasnya siapa? suami seorangnya ayah tugasnya seorang ibu memberikan susu asin didik berikan dia yang terbaik di dalam pendidikannya Solatnya diperiksa pak baca tanya udah sampai mana bulan ini udah khatam apa belum hebat pak perempuan perempuan mah luar biasa perempuan ini dikasih kedudukan terhormat dari Allah uh kan main betul nggak bu surga ada di bawah telapak kaki siapa ibu di bapak ada satu kosong bapak kalah betul seorang ulama bisa dinyatakan seorang ulama wanita juga ulama banyak di zaman Nabi ulama Siti Aisyah Perawi peng, pemberi Mengeluarkan hadis kurang lebih 2000 hadis Lebih Nabi Muhammad SAW Siti Aisyah Ulama Siti Khadijah Ulama Siti Fatimah Ulama Tapi kalau ibu Saya nggak tahu masalah agama Ya minimal ajarin anak minum tangan kanan Makan tangan kanan Masuk kamar mandi kaki kiri keluar kamar mandi kaki ini hal yang sepele tapi di dalam syariat amalnya besar di hadapan Allah satu kosong tadi bapak ya ya sorga ada di bawah telapak kaki ulama-ulama yang ada di dunia ini dari masyrik ilal maghrib dari barat sampai ke timur terlahir dari seorang perempuan lagi pak betul nggak Laki-laki, betul, menang banyak. Ini laki-laki yang perempuan menang banyak. Ini yang ketiga: seorang ibu dapat melahirkan seorang yang sangat luar biasa, baik itu ulama, presiden, semua terlahir dari rahim seorang sukses, tidak suksesnya seorang manusia tergantung orang tuanya. Dokter, presiden, ulama, kiai, habaib semua terlahir dari seorang ibu. Tiga kah kosong? Jadi fungsinya laki apa, Bib? Bu. Bu. Ibu pemilik kunci surga. Pemilik kunci surga bukan? Bukan. Ibu dititipin surga di bawah telapak kaki. Yang kedua, ibu ibu bisa hamil. Karena siapa? Nah, ingat, Ini kelas men udah 32 nih. Dan yang terakhir, rido Allah tatkala seseorang laki-laki sudah menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Haknya seorang siapa? riboknya Allah Ada sama siapa? Seorang istri 83 bu Kalah telek Betul Pak Betul Pak Senang Bapak Kalau laki-laki senang dibilang 83 tiga perempuan tiga Delapannya kita laki-laki Berarti tanggung jawab seorang laki-laki Dunia Wal akhirah Tidak ada yang dikatakan tidak oleh setiap hamba Yang namanya laki-laki Tanggung jawab seorang perempuan ada sama Surga neraka seorang laki-laki tergantung rumah tangganya Itu pak Istri fitnah anak Fitnah ipar Fitnah mertua Gua bilangin lo bilang fitnah Orang yang namanya menikah lembaran fitnahan baru-baru dibuka Bu Bu sayang sama bapak sayang Doain dong Sayang sih Bip, kalau lagi ada duitnya Yang namanya rumah tangga harus begitu Konflik di dalam rumah tangga pasti ada Emang dikira ulama kagak ada punya masalah? Ada Pulangnya sampai tengah malam Balik ke rumah ngeliat istri udah tidur Anak udah tidur Abis sholat subuh berjamaah Waktu ketemu pagi Abis sholat subuh keluar lagi nih ulama Pulang lagi tengah malam Ketemu sama istrinya kapan Coba bisa kebayang Yang namanya laki-laki Tiap hari banyaknya di luar Apa banyaknya di dalam rumah Kalau yang di dalam rumah Berarti kan pengangguran Betul Jadi laki-laki itu -laki punya gagah Ngapa dikit gagah Mau punya tanggung jawab Memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya Yang syubhat jangan Yang remang-remang gak jelas antara halal dengan haram jangan Berikan manfaat yang baik kepada keluarga Cari rezeki yang halal Bawa ke dalam rumah yang haram Jangan pernah dicari Paham sampai sini Orang berumah tangga mah Dikata enak Enggak Belum tentu enak Tapi kalau iman syariat dibawa di dalam rumah tangga aman rumah tangga kita dikatakan sakinah mawaddah warahmah Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah kalau syariat dibawa di dalam rumah tangga senang bahagia karena ini janji yang dijanjikan oleh Allah setiap agama dibawa di dalam kehidupan Allah nabi dibawa di dalam rumah tangga aman tapi kalau Allah dan Nabi tidak ada di dalam rumah tangga nah Ini bakal jadi porak-poranda Rumah tangga ini bahtera Bapak Rumah tangga ini bahtera Yang namanya bahtera itu kalau kita bilang Ma perahu, Ada nakodanya Ada anak kapalnya Nakoda ini tahu arah Jago pegang stirnya Saat ada kelihatan ombak besar dia cari cara bagaimana caranya Enggak nabrak ombak Tapi ini perahu selamat Melihat karang dari jauh Bisa nyingkir pelan-pelan Walaupun pelan-pelan nyingkir Syariat penting di dalam rumah tangga Yang kedua Jika syariat ini sudah dijalankan Yang kedua urusan rezeki Urusan apapun yang berada di dalam rumah Semua pasrahkan kepada Allah kalau sudah dipasrahkan kepada Allah Aman rumah tangga kita juga Allah janji di dalam rezeki enggak? Janji loh kepada hamba Orang yang berdoa Dikabulin doanya sama Allah Tahu kapan Model kayak kita begini Ya doanya pending Jaringan lemot Yang namanya doa kita nih maaf nih pak bu Maaf Kita kan nggak disadar Dosa kita seberapa banyak Malam ini yang kita bawa Betul? Ini Allah masih tutup aib kita loh Alhamdulillah Allah tutup aib kita Kalau modelnya di hari kita bikin dosa Ada bisul baru Habis muka kita penuh sama bisul Mau keluar kita dari rumah Ogah malu Tapi Alhamdulillah Kita nih aibnya masih Allah tutup Betul-betul rapih bukan main. Kalau sudah Allah menutup aib Manusia jangan pernah membongkar aib saudaranya Allah tuh maha penutup aib tapi kita manusia ngembongkar aib hamba-hamba Allah yang lain hujan ketemu sama dia tuh, uh dia tidur nge-ngorok tidur jangan pernah satu bantal sama dia, kenapa? uh ilernya sebantal aib gak boleh apalagi kalau masalah rumah tangga suami istri ribut di dalam rumah tangga jangan cari orang ketiga Perempuan nih biasanya begitu tuh. Berteman di grup. Alumni SD ini. Alumni SMP ini. Alumni SMA ini. Alumni Pondok Pesantren ini. Isinya laki sama perempuan. Rumah tangganya lagi gonjang-gancing cari. Tuh ada tuh temen tuh. Laki-laki yang perempuan teman laki-laki. Yang laki-laki punya temen perempuan. Mulai curhat rumah tangganya. Eng -eng. Berlanjut ke kafe Berlanjut lagi Berlanjut berlanjut Jangan punya masalah di dalam rumah tangga Selesaikan berdua Pak Pak Dingin loh sarua aing juga Kalau ada masalah di dalam rumah tangga selesai berdua pak Bapak punya motor pak ada motor Yang punya mobil ada mobil ada ya Yang punya mobil ada yang punya motor ada Kalau ada itu ajak neng jalan-jalan Neng-neng daripada kita ribut di rumah Ufo lewat tau ufo Piring terbang Ajak jalan nongkrong kek di waduk Dharma Minum es kelapa Satu kelapa dua sedotan dua-duanya diambil sama bini Serakah banget tuh bini Namanya juga lagi ngambek Habib Satu kelapa sedotan dua Duduk ngobrol Insya Allah gak selesai Masalah belum diceritakan Cair Cair Yang gak cair apa? Otaknya bapak Bayar uang masuk Bayar es kelapa Itu belum cair tuh Bawa jalan pak Bawa istri jalan Alo ada masalah jangan pernah dibicarakan di dalam kamar. Ngobrolnya jangan di kamar. Kenapa orang yang suami istri ngobrol di dalam kamar, baik itu mau masalah baik, mau apalagi yang buruk, syeton ikut campur ujungnya perceraian. Ini yang diajarkan diajarkan siapa? Nabi Yuna Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam rumah tangga ada ilmunya bukan sekedar saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai selesai. Wah, aman saya punya istri. Enggak. Bawa istri tersebut sampai masuk ke dalam sur. Dan yang ketiga, jika syariat sudah, yang kedua apa tadi? Oi. Apa? Masalah rezeki. Itu sudah aturan Allah, nggak usah khawatir. Yang ketiga, nih, nih, yang ketiga, nih, nih, ketiga. Jangan pernah mendahulukan Allah. Kadang manusia ini bawaannya mau ekstra cepat. Betul, enggak? Ada orang nikah dapat dua bulan ngisi hamil. Ada enggak? Ada orang yang nikah bertahun-tahun belum diberikan keturunan. Ada enggak rezeki? Siapa yang atur berarti? Anak itu rezeki bukan? Rezeki Tapi kadang, nih yang ketiga Kita suka enggak berpasrah kepada Allah Ini tanpa kita sadarin loh Pak bu Betul Kadang orang kalau minta sesuatu Sama orang pinter tahu orang pinter Kenapa dikata orang pinter? Kenapa coba dikata orang pinter? Karena yang datang Orang blow on Bah Aing teboga duit Rezeki Allah. Mbah jawab Saruwa aing juga Lah salah kalau orang minta rezekinya sama manusia masalah Kalau orang minta rezeki sama yang punya, yang punya rezeki Luar biasa Siapa pemilik rezeki? Udah cukup hidup kita ini udah sempurna pak bu Allah sampai menyatakan, "Fabi Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Rezeki tanggungan Allah. Kehidupan ditanggung oleh Allah, tinggal kalian menjalankan kehidupan di dunia. Ambil manfaat, buang yang tidak manfaat, masuk kalian ke dalam surgaku," kata Allah. Allah menciptakan surga dan neraka. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin, kenapa? Karena itu, iman Nabi Musa pernah tanya kepada Allah, wahai Rabi, bukankah engkau pemberi segala bentuk nikmat, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, tapi mengapa engkau masukkan hambamu ke dalam neraka? Allah jawabannya, ya Musa, "Itu ada bibit-bibit, bibit. tanam." Kata Allah, "Tanam itu bibit, ditanam bibit." tumbuh pohon bagus banget kata Allah ya Musa yang terlihatmu baik ambil dipetikin teman-teman Musa satu satu sudah ya Allah dikit dikit yang dapat yang baiknya tuh dikit sudah ya Allah kenapa yang lain nggak gawu ambil karena yang indah yang ini ya Allah, yang itu nggak indah. Begitulah cara aku memilih hambaku, yang mana yang baik untuk masuk ke dalam surga, mana yang buruk akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah. Ini zaman sudah makin kemari makin macam-macam Pak Bu, Bapak Ibu rumah tangga ini wajib didasari dengan iman, syariat itu harus dijalanin. Kenapa akan hancur Pak? Zaman sekarang aja nih udah rusaknya setengah mati Bapak. Ibu zaman sekarang udah macem-macem, macem-macem permen jadi narkoba. Betul-betul kehidupan udah macem-macem, yang tembakau sintetis ada. Yang kita nggak tahu sekarang, anak-anak pada ngerokok dibilangnya ngelinting ini tembakau-tembakau kayak orang-orang dulu, aki-aki, bukan itu udah lain nya. Zaman sekarang udah begini, orang jauh banget dari agama. Majlis Taklim yang ada Ya Allah jarang banget ada orang yang duduk di majlis ta'lim Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Zaman sekarang aja udah begini Kalau kita jauh dari Allah Rumah tangga kita jauh dari Allah Dari Nabi siap-siap Entah anak entah cucu Bakal keluar dari agama Islam Murtad bapak Dunia luar ini menjanjikan Dunia ini menjanjikan bapak ibu tapi kalau di hati tidak didasari dengan Allah Hancur rumah tangga kita Hancur keturunan kita Mereka punya handphone silahkan Ibu bapak kalau udah ngasih handphone ke anak Jangan dibiarin aja begitu Periksa handphonenya seminggu sekali Kalau bisa tiap hari, tiap hari. Kenapa? Handphone ini bisa ngejelajah dunia bapak Bisa ngejelajah dunia ibu Anak pulang sekolah Anteng di dalam rumah Tenang di dalam rumah, diam di dalam kamar Jangan kitanya tenang, jangan Itu harus ada kekhawatiran Kenapa? Saat dia mengunci itu Dunia ada di dalam genggamannya Lihat agamanya Lihat madrasahnya bagaimana Baca Qur'annya bagaimana Solatnya ditanya Kalau ini terus menerus dididik Anak kita terus akan menerus mendidik anak-anaknya Seperti orang tua mendidik diri mereka Saya bukan mau menggurui pak Tahadutan mah. Saya punya anak Fagih Pak Anak laki-laki Anak pertama Harapan saya karena ini laki-laki Nanti dia akan menjadi imam dunia Imam akhirat Saya cuman bilang sama anak saya Nah, Kalau setiap apa-apa Jangan pernah minta sama Walid Saya dipanggil Walid Pak Kalau dipanggil bahasa Arab itu Ayah Bapak lah Jangan pernah minta apapun sama Walid Walid ini semua pasrahnya sama Allah Kalau Fagih Pengen apa-apa nak Mintanya sama Allah nak Subhanallah pak bu Demi Allah saya ngomong Pikiran saya nih anak cuman masuk kuping kanan Keluar kiri Setiap mau tidur gelar sejadah Ambil wudhu sholat Madab kiblatnya ke timur bukan ke barat Yang namanya juga anak-anak Betul nggak Tapi berarti omongan kita didengar sama dia Fagimu apa nak? Fagimu minta sama Allah walid Mau minta apa? Fagim pengen drum walid Lir aing lir mahal pak dia sholat madep ya Allah pagi pengen dram ya Allah tinggal kita nyari duit si seorang bapak nyari duit alhamdulillah dapat besok Walid kok belum balik balik walid belum dateng balik dramnya. minta lagi minta lagi ya Allah pagi pengen dram besok kan dia minta lagi besoknya saya dapat duit saya searching tuh di online shop Oh ini ada nih Beli, kirimin Nah Fag Walid, drumnya belum datang-datang Udah hampir satu minggu Sabar, minta lagi Ih Allah lagi main-main, lu lagi bercanda lu sama Fagi Ayo cepat minta lagi Ya Allah jangan bercanda terus dong Fagi kan serius Begitu jawabannya Eh subhanallah besoknya datang nih, Anak sekolah Besok pulang Pas dia pulang sekolah Fag Walid, ada paket Fagi enggak? Belum ada Allah belum kirimin, belum dia sholat. Saya taruh drumnya, taruh di belakang dia lagi sholat. Begitu selesai, warahmatullah, wabarakatuh. wabarakatuh, Ya Allah, drumnya lama banget sih. Begitu dia bangun, nengok, melihat drum. Makasihnya sama siapa? Makasihnya sama siapa? Ya Allah, alhamdulillah. Allah baik banget, pagi seneng ya Allah yang beliin gua. Yakin gak tuh anak sama Allah berarti? Itu? Nah, rezeki bapaknya dari siapa? Lewat siapa? Itu? Hidup ini mata rantai bapak ibu. Kalau semua kita cuman kasih-kasih, kasih-kasih, selamat, nanti udah tuanya ingat tuh anak bakal ngerongrong orang tua. Bapak belum mati, ibu belum mati, warisan udah ditanya, kapan dibagi warisannya? Udah banyak belum yang begitu? Udah banyak belum? Ini masalah warisan, ini Bapak punya tanah diwakafkan untuk masjid Diwakafkan yang tahu cuman Bapak sama yang muakif Yang menerima wakafnya, keluarga gak tahu Besok bisa kayak itu tanah punya Bapaknya, tanah wakafnya dicabut, dijadiin jual beli Udah banyak sekarang kayak begitu Didik anak-anak kita Bapak, jangan didiemin Kenapa? Urusan dunia akhirat kita. Kita banyak ibadah, tapi anak-anak kita jauh dari Allah siap-siap. Saat kita masuk ke liang lahat, dosa yang diperbuat. Walaupun dengan niat kita yang dihabisi oleh para malaikatnya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh salih Amin ya Rabbal